Pertama-tama saya tancap ranting di si ini Saya lihat lengkungannya yang cantik sekali Lalu saya ada ranting Rantingnya juga cantik sekali Lengkungannya itu serasi sekali dengan lengkungan si Saya mau jadi pendampingnya sini saya juga sudah taruh disini di si manusia juga lengkungannya ini dengan lengkungannya ini harmonis sekali, cocok sekali daunnya ini panjang dia akan mengharmoniskan Sinar ini yeah. jadi dia ada alunannya. di tempat yang kecil jadi kita cari kahan misalnya di antara fas yang kecil dengan fas yang gede jadi selalu mencari, mencari, dan mencari kira-kira seperti itu kita merangkai Rikasim Putai Jumpa lagi dengan saya, Lusi Wahyudi Hari ini saya mau sharing tentang Rika lagi Lika Simputan, tapi Lika Simputannya hari ini memakai dua wadah dengan topik harmonis yang lalu topiknya respect. Nah, coba kita simak. Bahan yang saya pakai hari ini adalah ini daun iris, ini bunga lisianthus, bunga heliconia, bunga carnation, ada daun pilo, ada diantus, ada ruskus statis, uh, culang, ada karnisian spray, ada daun yang disebut daun anggur laut, dan ini adalah ranting speria Jadi memakai bahannya hari ini memang cukup banyak ya, karena dua ya. rangkaian. Apa sih yang dimaksud dengan harmonis di sini? Untuk merangkai dikasih putai ini kita ada teorinya. Teorinya yaitu kita harus mencari cabang utamanya. Di sini cabang utama saya adalah lisimansia. Lalu setelah itu kita harus mencari pendampingnya. Nah, run. jadi tancapan yang kedua, pendampingnya itu saya tancapkan kedua itu adalah ranting ini. Menurut saya antara bunga lisimansia ini dengan ranting ini sangat selasih sangat harmonis. Kenapa? Karena di sini bentuknya, lekukannya itu, dengan lengkungannya ini, itu matching. Ya. Jadi, antara dia dengan dia itu menjadi satu kesatuan. Nah, untuk merangkai dikasih putai, satu wadah itu sulit. Merangkai dua wadah lebih sulit lagi. Karena kita mesti memagumadankan kedua wadah itu, bukan sendiri-sendiri bagusnya, tetapi dua menjadi satu. ya seperti wadah yang ini dengan wadah yang kecil, wadah yang kecil ini dia itu mengangkat si wadah yang gede. Jadi ya, dia nggak bisa kecil sendirian bagus, gede sendirian bagus. Biar dua wadah ini menjadi satu rangkaian. Jadi karena begitu maka saya pikir ini cocok sekali dengan tema kita harmonis itu. Karena kedua wadah ini itu harus benar-benar harmonis baru kelihatan indah. Ya, keharmonisan artinya kan harus ada ranting yang dominan, harus ada ranting yang tidak dominan yang mengalah gitu ya, yang hanya sebagai supporting ya, seperti e, daun e, bunga di sini, bunga di sini ini dia dominan sekali ya warnanya ya cantik, tapi di sini dia tugas dia adalah sebagai supporting supporting daripada si ranting ini dengan ranting ini sehingga ranting dua ini dengan adanya dia menjadi lebih indah menjadi lebih harmonis. Begitu juga saya pikir seperti dalam keluarga ya. Saya umpamakan si manusia ini adalah kepala keluarga, lalu pendampingnya ini si ibu dan yang lain itu anak-anaknya dan staf keluarga lain. Artinya apa di dalam satu keluarga itu tidak ada yang tidak penting, semua tuh penting ya, semua punya Tugasnya sendiri-sendiri, punya sifatnya sendiri-sendiri, punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana supaya harmonis? Supaya harmonis itu artinya seperti di dalam rangkaian ini. Ada yang dominan, ada juga yang sebagai supporting, yang mengalah, yang support Jadi kita bisa hidup harmonis, begitu kira-kira. Jadi di dalam rangkaian Itabana itu, kita belajar banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita Bagaimana kita melihat materi kita, apakah dia cocok sebagai supportingnya, atau dia cocok sebagai utamanya Yang mana dengan yang mana dikombinasikan Memang harmonis itu rupanya itu harus dicari kesepakatan, dicari kecocokannya Seperti kita di dalam suatu kehidupan Jadi kira-kira seperti itu Rika hari ini dengan tema harmonis. Jika suka dengan rangkaian saya, silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.